Yang tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini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 Mengkelabui kalian dengan penawaran ini itu segala macam, maka fix itu adalah penipuan. Dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini orang-orang yang sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol? Bahkan sampai dengan hari ini banyak di antara kita yang nggak tahu. Kalau ya ternyata aplikasi pinjol yang mereka gunakan per hari ini itu sudah ilegal. Jadi harus langsung kita cek saja apa saja aplikasi-aplikasi pinjol yang per Maret 2023 ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari nama-nama aplikasi pinjol yang kami sebutkan pada video kali ini, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar apabila mereka sudah melakukan penyebaran data pribadi kalian. Oke langsung aja lah bang, apa sih aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin per Maret ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Oke kalian bisa langsung cek di belakang layar monitor berikut ini. Oke kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya dan kalian langsung cek saja Apakah aplikasi-aplikasi pinjol yang nanti akan kita sebutkan ini merupakan salah satu dari aplikasi pinjol yang kalian gunakan Maka fix apabila ada nama-nama aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini adalah aplikasi pinjol yang akan kita sebutkan Maka itu adalah aplikasi pinjol legal OJK jika tidak maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal baik untuk di urutan yang pertama adalah aplikasi dana mas dan di urutan yang kedua adalah aplikasi investri dan yang ketiga adalah aplikasi amarta dan yang keempat adalah aplikasi dompet kilat dan di urutan yang kelima adalah aplikasi bus lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi toko modal dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi modalku dan di urutan yang kedelapan adalah aplikasi kta kilat dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi kredit pintar di urutan yang 10 adalah aplikasi mau cash Oke baik dari 1 sampai dengan 10 tadi siapa yang sudah mungkin telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar di urutan 1 sampai dengan 10. Maka fix urutan 1 sampai dengan 10 adalah aplikasi pinjol legal OJK. Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Finmas, di urutan yang ke-12 adalah aplikasi klik A2C, dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Akseleran. Di urutan yang ke-14 adalah aplikasi Ammana ID, dan di urutan yang ke-15 adalah aplikasi Pinjaman Go lanjut untuk di urutan yang ke-16 adalah aplikasi koin peer-to-peer dan di urutan ke-17 adalah aplikasi pohon dana dan di urutan ke-18 adalah aplikasi mekan. di urutan ke-19 adalah aplikasi ada kami dan di urutan ke-20 adalah aplikasi esta kapital fintech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 Dan di urutan ke 37 adalah aplikasi pinjam yuk. Dan di urutan ke 38 adalah aplikasi fin plus. Di urutan ke 39 adalah aplikasi uang mie, Dan di urutan ke 40 adalah aplikasi pinjam duit. Lanjut untuk di urutan ke 41 adalah aplikasi dana syariah. Dan di urutan ke 42 adalah aplikasi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 Lanjut untuk di urutan ke-52 adalah aplikasi Modal Rakyat dan di urutan ke-53 adalah aplikasi Solusiku dan di urutan ke-54 adalah aplikasi Cairin dan di urutan ke-55 adalah aplikasi Trust IQ dan di urutan ke-56 adalah aplikasi Klik Kami dan di urutan ke-57 adalah aplikasi Duha Syariah.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 ada pundi lanjut untuk di urutan ke 64 adalah aplikasi Lentera dan Nusantara, dan di urutan ke 65 adalah aplikasi modal nasional lanjut untuk di urutan ke 66 puluh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 adalah aplikasi iGrow dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Dana ID. Di urutan ke-78 adalah aplikasi Dumi dan di urutan ke-79 adalah aplikasi lahan Sikat Di urutan ke-80 adalah aplikasi Kaswa ID.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 dan di urutan ke-87 adalah aplikasi Eduvan. Di urutan ke-88 adalah aplikasi Gandeng Tangan dan di urutan ke-89 adalah aplikasi Papi Tupi Syariah dan di urutan yang ke-90 adalah aplikasi Bantu Saku. Lanjut untuk di urutan ke-91 adalah aplikasi Dana Bijak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 kalian menggunakan yang tidak kami sebutkan dari 102 aplikasi pinjol yang dirilis oleh pihak OJK maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data kalian oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Dan mudah-mudahan video ini bisa Menambah wawasan dan informasi Kepada kawan-kawan yang hari ini Sedang terjebak dengan dinamika aplikasi video. Oke baik jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh